Kelapa, coba yang sedikit hijau. Belum, belum ada kelapa hijau kang? Belum mana? Biasa netizen netizen ingin bukti. Coba cari yang mbak hijau. Uh, Ayo toh uh, atau cari yang ada di HP AP bekas eh, apa gigi dan ya. itu balobang lobang. tadi ya. guys, uh, kebanyakan netizen ingin bukti ya. Komen-komen yang mengatakan begini. Kupas kelapa yang ada Lubang-lubang uh, bekas, bekas keretan Dari uh, seksava atau belalang ya. Ayo kita lihat Karena uh, mungkin Menurut teman-teman netizen Ini karena kelapa yang tua Kemudian kelapa yang muda di uh, Kupas Kita akan lihat tantangan berikut guys Jadi guys kita akan coba yang seperti ini Karena memang kalau yang seperti ini nih, uh, Agak keras ya uh, Kelihatan dari bentuknya Ini agak keras Coba kita lihat 3 detik Sama guys Ya Ini sudah terkupas Jadi kalau yang eh, pernah coba yang Yang Mbak Ijo Saya so tahun lebih ini Pak. So satu, sama, ya, DP, sama. DP, sama DP Sama ya, ya Ijo ya. DP ya. Ada ada sama. DP lubang atau semua sama. Sama, sama Dia, dia ya. Kupas sama-sama Kalau Kita yang sepengalaman Kita bisa naik gas lagi oh lebih cepat lagi berarti cepat. coba coba coba kita lihat oke right, guys guys nah ini udah kecepatan nah, kita yang halaman kita lebih cepat ya, guys. Oh. guys kelapa besar Yang nah, kelapa besar besar kelapa besar, nah, kelapa besar. Jadi lantas so pengalaman dia kalau sedikit kita sleep dia cuma angkat, angkat cuma angkat sedikit ya. Wow, guys. Okay. Dia tak tahan, sedikit. Ini masih hasil pertama. Baru yang pertama. Paron, siapa e kira-kira sampai muncul ide? bisa dapat bikin alat ini seperti apa itu? ya awal mula kan kita baking hmm. yang manual seperti yang bapak posting ya, ini ya ya ya nah, yang pakai pegas ya. pegasi pinjat oh pernah baking waktu itu pernah hmm. dua tahun lalu itu kita baking hmm. jadi jadi rebutan itu teman-teman hmm. di rumah punya sampai sekarang sudah so, ada yang kasih pulang hmm. nah, serta itu kita muncul ide kira-kira dia pakai mesin boleh nggak nah, kita utak atik hp lihat hmm. youtube hmm. ternyata India menciptakan ini hmm. Cuma mereka tutorialnya nggak dikasih, hmm. cara packing nggak dikasih. Hmm. Jadi yang penting lihat DP mesin, hmm. padang mesin, hmm. idenya ciptakan sendiri. Hmm, begitu ya, dengan bermodalkan kerja di bengkel? Kerja di bengkel? Video, jadi idenya bikin sendiri. Nah, ini dari bahan-bahan bekas semua. Bahan bekas semua. Dari ini? Bahan bekas semua berapa lama bapak bisa menciptakan dari ide itu dari ide yang tercipta ya, sampai jadi ini berapa lama itu kurang lebih dua tahun ya. dua tahun ya, ya itu berarti ada pemikiran, ya? Ya. ada pemikiran proses yang panjangnya ada pemikiran-pemikiran bongkar Sakit. pasang. Hi ya. guys, uh, Pak Roni juga ternyata sudah uh, menjual atau sudah ada yang uh, petani yang memesan dan sudah dibuatkan oleh Pak Rony belum, belum ada dari Manado belum, belum. Kemudian apakah sudah ada pengusaha yang datang? Ada ada oh. pengusaha yang datang hmm. Kodego hmm. Kita pe... Hasil kerja ini hmm. Cuman harganya belum sesuai Oh belum sesuai, belum sesuai. Hmm. Kalau itu sesuai Pasti kita kasih hmm. Ini kan kalaupun Itu sudah di pengusaha dari luar-luar daerah Kan hmm. itu sama Menolong semua Iya yeah, iya. Yeah. Kalau ini untuk sementara ini tolong orang talau